Sudah kelihatan, ini, ini sudah madunya. Ini madu, ini ada rongga nanti. Ke dalam ini ada madunya juga. Itu ini harus dibuang biar tidak lengket. Pada kaos tangan nanti itu madunya juga di dalam nah ini nah, itu madunya itu madunya ini semua madu nanti ini di bulan ini roti lebahnya ini tentunya ada di bawah Oke okay, lanjut, masih mau pakai sarung tangan biar steril madunya. Oke, okay, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.